channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu vitamin Masya Allah akhirnya muncul Bapak B, Buda Lesi Kejora BBL ternyata ketemu dengan Alshad saat tentunya Senakan ibadah umroh Masya Allah, salva banget ya Dengan idola kesayangan kita dan Southwark juga dengan BBL yang lagi ngumpet Aduh Masya Allah mudah-mudahan sehat terus Bahagia selalu dan apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan Selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Amin Kita lihat juga persahabat ya di beberapa tanggapan komentar Di antaranya dari akun Hakaniati. Masya Allah, Alhamdulillah bisa lihat mereka sehat-sehat Bahagia terus kalian bertiga Amin ya Allah, Masya Allah kemudian juga persahabat ceduka langsung dari idola kesayangan kita luar biasa memperlihatkan Bmiel aduh wsholom banget ya bang Fatih. lucu dan sangat menggemaskan sekali alhamdulillah ada vitamin langsung dari pabriknya ya terima kasih Papa B yang senang menyuguhkan kebahagiaan malam hari ini spesial di malam tahun baru mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik kita menjadi tentunya pribadi yang sangat-sangat luar biasa bisa bermanfaat bagi orang lain juga Amin Kita juga persahabat kalimat caption yang ditulis oleh akun Leslar Sweety Masya Allah Tebarakallah Alhamdulillah ada vitamin dari pabriknya langsung Terima kasih Papa Bilar Bunda Lesti Kejora selamat tahun baru sayangan doa terbaik terus untuk kalian bertiga amin Ya robbal Alamin Masya Allah Selalu ditunggu kejutan selalu tentunya kita menantikan kebahagiaan Yang langsung disuguhkan oleh idola kesayangan kita Masya Allah